Asu, asu kah dia? <laughs> hmm. Kopi kopi, kopi, kopi. Oh, ini burung bio ini bisa ngomong kopi kopi teman-teman. Nanti kita coba tahu ada berapa bahasa yang bisa dia katakan. Hmm, jadi ya, sama bikang bika, video asu asyik asyik juga bos terima <tuk tangan> ya <tuk tangan> Một người em bán Assalamualaikum. Ya, ini masih dari tempat di perbatasan Indonesia. Yeah da uh... what you thank you mm -hmm. masuk Asuh Kopi kopi Kopi kopi oh, Ini burung bio ini bisa ngomong kopi kopi teman teman Jadi Kita coba tahu ada berapa Bahasa yang bisa dia Katakan yang ada di dalamnya, asu juga. Bos, senyumnya asu ini lengkap. Memang, adalah ada gue man lihat mana keren mau sih mau berangkat itu lah minum udah lama abis lupa sampai sini, pak. apa? kami li dong minumnya adem pari nah mobil